Lumayan dia dapat banyak nih. Assalamualaikum. Hai guys. Assalamualaikum. Gimana teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah insyaallah kita senantiasa selalu sehat dan bahagia ya. Well hari ini luar biasa nih Lagi-lagi lagi dan lagi Aku menemukan sesuatu yang baru Hari ini aku mau petik kangkung Sayur-mayur Aku ada di daerah Setu Daerah Setu ini udah hampir ke daerah Bogor ya Tempatnya enak banget Yuk kita panen kangkung hari ini Ikuti terus ya Aduh ini mah kayaknya gak usah pakai sendal ya Mau di jeblok Gak usah di sendal Lompat ya lihat deh sawahnya eh bukan sawah ini lah kebon bismillah ah! <tuh> sini aja ya kita petik kangkungnya ya banyak nih bagus ini takarnya harus dicabut nah kayak gini nah. seger banget ya ini enak banget ditumis ini tanahnya harus dipruk-pruk dulu meni seger ya banyak ya di sini tuh selain ada kangkung ada kunyit juga ini katanya kalau dipetik langsung dicuci hmm, karena kan akarnya nih banyak tanahnya nih kalau dicuci gini jadi bersih. kalau oh, di pasar seiket segini itu 3.000 ya kalau oh, di sini tuh langsung pekit sendiri hmm, udah bersih kita petik yang banyak ya nanti kita bagi-bagi. Jadi lagi berkunjung ke rumah teman kebetulan rumahnya itu punya sawah punya kebun semuanya lengkap ada di sini. Nah, ini nanti kita petik kunyit ya. Ini kita cuci lagi ya. Subur banget. Banyak tututnya juga nih Keren harga sayuran sekarang tuh nggak terlalu mahal, sudah mulai normal, karena musimnya pun sudah musim kembali normal, tidak ada hujan lagi, bersih ya, ini akarnya subur banget guys. teman-teman suka nggak? kita buat tumis kangkung nanti ya. ini enak banget nih, seger. kita dapat segini nih, cukup ya buat ditumis. satu dua tiga. nih teman-teman, ini namanya pohon jahe ya nggak nih, nah bentuknya pohon jahe nih Jadi dari hamparan uh, kebun jahe di sini masya allah luas banget, wah sebenarnya keren, ini pohon jahe ya, banyak banget, yuk kita langsung aja kita olah kita tumis kangkungnya, ya, Wih, kita dapat banyak nih guys, kangkungnya masya allah banyak banget ya, nanti kita nikmati bareng ya sama teman-teman kita dapat kangkung banyak alhamdulillah teman-teman mau aku ajak lihat persawahan yuk kita lihat ke sana yuk di sana seru banget keren yuk teman-teman di sini juga banyak tutut kita cari tutut ya nih aku tadi udah dapat segini nih lumayan hmm, tutut banyak banget ini hmm. ini namanya tutut tutut tuh enak banget di sayur kuning atau dibuat pucung ya Seru banget di sini. Nah, ini ada nih. Ini tutut enak banget. Nanti kita bikin sayur kuning ya. Tuh, lihat teman-teman, Masya Allah, ini persawahan hijaunya, persawahan indahnya ciptaan Allah. Masya Allah, indah banget ya. nih airnya juga jernih, bening, bersih. di sini nggak ada polusi. kita dapat segini tututnya lumayan. kita masak nanti. teman-teman ini banyak banget tututnya nih. Nah, ambil ya. tututnya berlimpah nih banyak banget enak tuh banyak banget teman-teman tahu nggak nih tutut atau keong ya Oh aku ya. enak banget nih lagi di sawah, bukan di ini lumayan dia ya, dapat banyak nih ada setengah kilo ya ini anak-anak juga lagi cari tutut mereka dapat banyak dapat berapa banyak anak, anak tututnya mana coba lihat angkat tuh asyik dapat ya ini campurin situ dulu Anak-anak tuh seneng banget mereka kalau dilepas di sawah kayak gini, bahagia banget, surga buat mereka. Gimana anak-anak senang? Angkat tangannya dong. Senang katanya. Terima kasih ya teman-teman sudah subscribe, like, comment, and share channel aku. Terima kasih atas supportnya selama ini. Sehat selalu buat teman-teman, bahagia dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu ya